Buat kalian yang masih kekeh merekeh bahwa ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat, dengerin penjelasannya sekarang. Sampai tuntas, biar nggak salah paham. Oke? Okay? Halo, Sobat Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya Di video kali ini, Abah mau ngajak sobat-sobat sekalian Untuk kita membahas bareng-bareng tentang Satu polemik, satu masalah yang sebenarnya sudah sangat klasik Tentang berapa sih sebenarnya ayat Al-Quran itu? Apakah 6.666? Ataukah 6.236? Ataukah masih ada pendapat yang lain? Kita bahas langsung aja Baik sobat abbas sekalian, jadi kita akan mengulas pada pembahasan kali ini tentang satu pertanyaan besarnya yaitu Berapakah jumlah ayat yang sesungguhnya dalam Al-Quran? Apakah 6.666, bilangan bulat yang banyak didoktrinkan di kalangan masyarakat? Ataukah 6.236, yang digadang-gadang sebagai hitungan faktual sesuai dengan jumlah ayat yang dikalkulasikan? Ataukah masih ada lagi pandangan tentang jumlah ayat yang lainnya? Sebelumnya perlu diketahui dulu sama sobat sekalian Bahwa perhitungan jumlah ayat Al-Quran Atau Abdul Ayi dalam Al-Quran ini Punya beragam pandangan Dan ini semuanya bergantung pada Bagaimana periwayatan dari masing-masing perawi Atau pengabar atau mereka yang menyebarkan Al-Quran Dan ini semuanya didasarkan pada dua alasan utama Bagaimana perhitungan jumlah Al-Quran bisa beragam ini itu sebenarnya disebabkan oleh dua hal pokok ini Yang pertama, yaitu perbedaan dalam penentuan Lafaz Basmalah sebagai bagian awal surat Jadi ada yang menganggap Basmalah sebagai awal surat Ada juga yang menganggap itu Basmalah bukan merupakan bagian dari surat Paling gampang kita bisa tengok dalam surah Al-Fatihah Ada yang menganggap bahwa Basmalah itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah Ada juga yang menganggap bahwa ayat pertama dari Al-Fatihah itu dimulai sejak Alhamdulillah tanpa basmalah. Satu surat Al-Fatihah ini saja bisa ada perbedaan atau selisih satu ayat Bayangkan ini berlaku dalam keseluruhan surat Al-Quran Artinya bisa ada selisih perbedaan pandangan tentang jumlah ayat al itu lebih dari 100 ayat Nah disinilah salah satu yang menjadi pembedanya dalam perhitungan jumlah ayat Al-Quran Yang kedua yaitu perbedaan penempatan posisi pemenggalan ayat jadi kadang-kadang ada satu kalimat dalam Al-Quran yang dipandang ini hanya satu ayat utuh Ada juga yang menganggap satu kalimat dalam Al-Quran itu bisa dianggap sebagai bagian dari dua ayat bahkan lebih Nah, salah satu yang menyebabkan ini jadi berbeda pandangan dalam penempatan ayat itu Di antaranya adalah ketika Rasulullah tengah mengimami solat, Beliau terkadang pernah memenggal satu kalimat Al-Quran itu dengan dua kali nafas ada juga yang membacanya secara sempurna dalam satu kali nafas, dalam satu helahan nafas. Dari perbedaan panah tentang masalah ayat Al-Quran tadi, itu akhirnya timbul beberapa kategorisasi. Kita bisa lihat di sini, ada sekitar tujuh perbedaan yang paling muktabar, yang paling populer mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran ini. Yang pertama, ada yang mengatakan 6217 ayat. Ada yang 6.214 ayat, ada yang 6.219 ayat, ada yang 6.225 ayat, ada yang 6.236 ayat, ada yang 6.205 ayat, dan 6.232 ayat. Semuanya memiliki periwayat masing-masing yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang biasa kita pakai atau yang biasa kita temukan dalam cetakan Al-Quran yang ada di sekitaran kita, di Nusantara atau di Indonesia khususnya, itu adalah yang ini yang 6.236 ayat yaitu kategorisasi Kufah atau dari Irak yang merupakan riwayat dari Hamzah bin Hubaid bin Ziyad dari Ibnu Abu Laila dari Abu Abdirrahman bin Habib As-Sulami atau yang paling sering kita kenal sebagai riwayat hafsah kalau kita lihat dari kategorisasi jumlah ayat Al-Quran dalam tabel tadi, itu tidak ada yang menyebutkan jumlah Ayat dengan pembulatan 6.666 ayat Jadi pertanyaan berikutnya Dari mana munculnya Bilangan ayat sejumlah 6.666 ayat Pandangan tentang Bilangan ayat Al-Quran yang berjumlah Pembulatan 6.666 ayat ini Didasarkan pada Perhitungan ayat tidak secara Faktual, tidak secara eh, Penjumlahan dari eh, Ayat yang ada dalam Mushaf Al-Quran, tapi itu Didasarkan pada perhitungan ayat Al-Quran secara tematik, nanti Aba jelaskan ya. Dan ini disebutkan oleh beberapa ulama besar, antaranya yang pertama yaitu e, disebutkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani, salah satu ulama besar yang banyak dikenal di wilayah kita di Indonesia khususnya. Dan ini antaranya tersurat dalam salah satu kitabnya yaitu Nihayatuz Zain fi Irshadil Mubtadiin. Dan juga selain itu disebutkan juga, dibenarkan juga dalam salah satu kitab tafsir milik ulama kontemporer, yaitu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya itu At-Tafsir Munir Fil-Aqidah Wasyari'ah Wal-Manhaj. Kita coba tengok bagaimana cara perhitungan jumlah ayat Al-Quran secara tematik ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau memperhitungkan jumlah ayat sampai muncul angka 6.666 ini, Didasarkan pada tema-tema yang ada, bukan pada berhitungan jumlah faktual ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Misalnya ini. Nah, kita lihat tema-temanya atau topik-topiknya. Ada tema Al-Quran, tema ayat mengenai perintah, larangan, janji, ancaman, kisah dan kabar, ibrah dan tamsil, halal dan haram, nasi dan mansuf, doa dan zikir. Dan semuanya, ayat-ayatnya itu dikumpulkan sampai menghimpun sejumlah 6.666 ayat. Tapi bukan berarti. Jumlah ayat dalam mushaf Al-Qur'an itu ada sekitar 6.666. Ini sesuai dengan topiknya. Kita ambil contoh misalnya ya, dalam satu ayat Al-Qur'an yang cukup populer kita sering dengar, misalnya dalam Quran surah Luqman ayat 13. Dalam satu ayat ini, satu ayat Al-Qur'an ini bisa memiliki tema berganda. Pertama kalau dari kata wa'izha Luqmanul ibni, itu ada unsur Ayat yang bertemakan kisah, yaitu yang mengisahkan tentang e, kisah dari Lukman dan juga putranya. Tapi kalau kita lihat dalam kata, La shrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, ada unsur yang bertemakan larangan. Larangan supaya kita tidak mempersekutukan Allah. Jadi satu ayat ini bisa bertemakan dua tema besar ini, larangan dan juga kisah. Artinya, perhitungan jumlah ayat Al-Qur'an secara tematik menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini ini bisa memiliki tema berganda dalam satu ayat dan ini bisa menyebabkan jumlah ayat yang ada itu secara tematik lebih dari 6236 ayat. Jadi sekali lagi, untuk perhitungan jumlah ayat dalam Al-Qur'an secara tematik ini menurut Syekh Nawawi ini ayatnya tidak sesuai dengan jumlah ayat faktual dalam satu musab, tapi itu didasarkan pada tema-tema ayat dan itu dalam satu ayat bisa memiliki tema yang beragam, satu ayat. Bisa lebih dari satu, mungkin bisa dua atau tiga tema yang ada dalam satu ayat. Oke, Sobat Abah sekalian, jadi seperti itulah pembahasan kita dari awal sampai akhir tentang polemik ataupun permasalahan jumlah ayat yang sebenarnya dalam Al-Quran. Dan dalam hal ini, simpulan pokoknya bahwa sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau misalkan kalian yang membuktikan secara faktual bahwa ayat dalam Al-Quran itu ada 6.236 ayat dihitung surat per surat, ya, itu betul dalam mushaf yang biasa atau umum beredar di sekitaran kita, khususnya di Indonesia. Tapi di luar itu masih ada lagi, jadi sebenarnya bukan hal yang bijak kalau kita saling mempersilisikan ataupun memperdebatkan. Kemudian, yang kedua, untuk masalah jumlah ayat Al-Quran itu ada sejumlah 6.666 ayat. Ya, kita sudah bahas bersama. Itu juga memiliki dasar. Ada pandangan ulama yang mengatakan seperti itu, tapi sudut pandangnya itu dari perspektif yang berbeda. Dia diambil bukan perhitungan secara faktual, tapi dia didasarkan pada perhitungan dari ayat-ayat secara tematik. Anda silakan saja, kalian sah-sah saja mau mengambil pendapat yang mana. Misalkan yang sudah umum di kita 6.666, itu juga pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, sekali lagi, kita harus paham dari mana dasar pengambilan bilangan seperti itu. Oke? Baik, sobat abah sekalian, itu tadi pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasannya bermanfaatnya manfaatnya buat kita semuanya. Dan, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata abah yang salah ataupun keliru. Yang benar hanya milik Allah dan yang salah itu murni dari kekurangan Abah sebagai manusia. Silahkan kritik dan sarannya aja ditulis di kolom komentar yang membangun supaya Abah bisa memperbaiki diri. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share seluas-luasnya ke teman-teman terdekat kalian, ke teman-teman terjauh kalian. Pokoknya kita menebar kebaikan dan kemanfaatan di bulan yang suci ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan mudah-mudahan... Abah bisa terus menampilkan berbagai hal yang bermanfaat lagi kepada sobat-sobat sekalian. Jadi ikuti terus, tonton terus video-video berikutnya. Akhirul kata, wabila hitap khalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.